Yo at para Whatsapp Selamat datang lagi Di channel Kimannya ya Ken Apa gimana nih Kabar kalian semuanya Baik kan Dan bagaimana nih Kabar-kabar Puasa kalian Lancar aja ya kan Silahkan tulis di komen Di bawah boy Jangan sampai ada gua mendengar Atau membaca Kalian Bolong puasanya ya Jangan seperti itu ya Oke ya Kawan-kawan Hari ini kita bakal Mengupas lagi Tentang-tentang tentang GTA ya Dan ini dia GTA San Andreas Yaitu Kalian apakah pernah Sampai bintang tentang 10 di GTA San Andreas coy. Ini dia kalian akan menonton video nanti ya. Videonya ini tentang GTA San Andreas di keadaan sampai 10 bintang ya. Apa yang akan terjadi? Langsung kita tonton ya. Dan di sini gua menonton lagi dari channel Madcore ya kan gua udah subscribe, gua udah like gitu kalau nonton boy. Oke, okay, langsung saja kita tonton ya kita perbesar dulu ya kan. Oke, okay, kita tonton ya nah ini dia waduh oh, kan waduh wah oh, di awal awal langsung ngebunuh polisi gimana gitu kan gimana nggak bintang 10 ya kawan-kawan Nah aduh ngebunuh lagi ini dia langsung menyerang uh, markas polisi ya tuh kan ini orang lagi interogasi juga malah ditembakin malah ditembakin ya kawan-kawan oke okay, nih ini markas polisi. Di datangin ini dia coba lihat, tuh kan? Ini mobil-mobil uh, uh, polisi juga ada nih. Oh tiba-tiba di depan ya kan? Pokoknya dia mencari mencari-cari para para polisi coy. Dimanapun ada polisi langsung disikat sama si uh, micro ini ya kan. Ura, ura, ura. Dan ini dia. Eh, loh lo kok polisinya pada berdatangan ya kan? Ini ke markas dia juga ya. Kan, uh, dekat juga gitu kan sama markas, jadi si J nya ini bakal terkepung nih di sini nih. Apakah akan terkepung ya kan dan dia ditangkap ke penjara sampai oh udah bintang tiga nih, udah bintang 3 coy. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa ya sampai bintang uh, sampai bintang 10 Biasanya udah kalau bintang 4 atau 5 aja udah uh, helikopter udah ada tuh. Waduh, kalau dulu kan gua itu nah kan ada helikopter. Udah gugup nih ada helikopter coy. Ditembak mati kita Waduh, dia pakai, oh pakai ini coy Oh, bisa kah? nembak wih, wih, mana bisa meledak coy kereta Bisa meledak ke kereta kalau ditembak? Oh, oh stop dia ya Wah, oh, stop dia ya kalau ditembak baru tahu gue nih Kalian yang baru tahu uh, Silahkan tulis di komen di bawah juga ya kan Kereta ternyata kalau ditembak stop dia ya Ih, bisa dimasukin coy Keretanya demi apapun ada, ada, ada Oh, udah bintang 4 nih ya Masih bintang 6 lagi Harus dikumpulkan Agar, agar, agar <tuk> <tuk> Bisa menjadi Bisa uh, kita tahu nih Apa yang terjadi Kalau udah bintang 10 ya Alright, alright, right, ya. Yeah. Oke, okay, kita tonton tadi terus uh, Seperti biasa lah ya Kalian-kalian kalau nggak ada uh, kerjaan gitu kan Misi masih sulit gitu kan Terus di-save dulu misinya lah Baru langsung mengacak-acak kota aja ya <tuk> Biar... Uh, menghibur lah ya oh, itu banyak banget polisinya nih berdatangan ini mana nih polisi yang lain pakai tank nggak ada yang pakai tank nih polisinya boy waduh kita tunggu tunggu nih yang pakai tank ya kan masa kita nggak diserang pakai tank udah bintang 5 nih ya kan dan juga uh, helikopternya pada nggak ada ya oh nih mobil hitam polisi mobil hitam <laughs> polisi mobil hitam ini juga kalau bintangnya udah tinggi ya kan oke okay. wah darah ki darah si si j nya mau oh, bilang ucok. wih tiba-tiba bintang 10 coy oke FBI ya bintah uh, mobilitas ini oke oke oke oke oke udah bintang 10 coy apa yang terjadi di sini apakah akan ketangkap ya Darah Ucok lo sudah tinggal sangat sedikit ini Ucok lagi si Jay si Jay coy oke ini dia oke you have provok oh kita sudah memprovokasi Antar uh, perang geng, ya. Katanya sampai sore, dia oh, oke. Okay. Ketangkap FBI udah, ya. Sampai sore, dia bikin onar anjir. <laughs> oke, okay. kita akhirnya ketangkap. Katanya, kita sudah uh, uh, dicari sampai level paling atas, sudah ya, bintang. 10 <laughs> Aduh, oke, okay. kita dibawa oleh polisi di sini, ya. Terus kenapa nih? Apa yang terjadi ya di kantor polisi? Oke, okay, kita dibawa ke kantor. Ternyata boy, apakah kalian pernah dibawa ke kantor polisi? Silahkan komen di bawah ya. Oke, okay, oke. Okay. Uh cok lagi si nya udah dibawa keluar ya. Dibawa keluar dan digiring oleh dua polisi, boy. Harusnya 300 polisi, coy. <laughs> Soalnya bisa 10 ya kan. Oke, uh, oke. Okay, okay. Dan di dalam apakah di penjara ini ke bawah tanah dia ya? Oke, okay, di penjara di bawah tanah. Apakah akan diborgol? Tidak diborgol. Ucok kan terkutuk. Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Ucok kan mungkin menyerahkan diri, udah ya. Dan uh sudah berada di dalam penjara nih. Terus gimana keluarnya coy? Wah, ini akhir dari hidupnya Ucok ini ya. Tuh kan? Wah malah berantem lagi di dalam penjara. Mau gimana mau dikeluarin gitu loh dari penjara. Kalau bikin onar lagi gitu kan? sudah di penjara, Bikin onar lagi di dalam, harusnya bikin kelakuan baik gitu ya kan di dalam, malah membunuh orang lagi si si J si J, oh uh, dipercepat ya, berarti emang masuk penjara ini ya, berarti kita memang harus menunggu berapa jam ya, berapa jam ya, oke berapa jam tadi ya sebelumnya dipercepat sama dia ya. Dari dua tiga ya, dari dua tiga sampai dipercepat, oh sekitar kok kok sekitar satu jam doang ya, satu jam doang. Cuy dia di penjara dan dia sampai ngemukulin semua orangnya dibantai <laughs> dalam satu sel ini ya, gimana nih? Terus apakah tiba-tiba ada polisi yang datang ya? Dipercepat lagi sampai subuh ya, bikin onar kok di penjara sampai subuh doang, anjay? <laughs> Kalau di Indonesia bakal seumur hidup gitu kan Bikin owner kayak gini Oh, ya kan Sampai subuh doang dia dikeluarin aja, Bentar amat ya Waduh, waduh, waduh ini, ini namanya juga game gitu ya kan Oke, dia dibebasin mungkin ya Dibebasin untuk uh, mungkin si Ucoknya sudah berjanji Untuk melakukan hal-hal baik ya kan Kalau udah di luar ya kan Oke, ternyata Begitu ya rasanya di GTA San Andreas di dipenjara lah. Polisi lagi dihajar, <laughs> mau masuk penjara lagi. Ucok, ucok. <tuk> <tuk> Oke, okay, kawan-kawan. Oke okay ya, kawan-kawan itu tadi ya ternyata rasanya masuk penjara di GTA San Andreas ya kawan-kawan. Apakah kalian suka gue mereaksi seperti video seperti ini? Jangan lupa dikasih like sebanyak-banyaknya dan juga di subscribe di channel gue dan jangan lupa juga follow ya. Streamcraft gue gue juga bakal live streaming di sana tiap hari ya kawan-kawan semuanya. Nanti gue bakal mungkin live streaming main GTA lagi ya kan. Main misinya sampai tamat mungkin ya kan. Langsung saja di follow ke sana ya kan. Oke okay, kawan-kawan sekian dulu video kali hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye